kembali lagi bersama Rumah Tevlog. Uh, hari ini ada apa? Hari Minggu. Dalam san Mori. Ini bukan San Mori lagi nih mah. Soalnya udah jam. Berapa? Ya? Udah jam 11 Sudah mau jam sebelas. Jadi udah agak siang. Tapi yang nggak apa-apalah. Kita cari tempat ini. Tempat ngapi. Ngopi. Kenapa kalau mundur dorong ya cari aman aja sih. sebenarnya sampai cuma ini celana ketat bukan ketat sih apa? Bahannya apa sih namanya? Levi's atau apa gitu. Kita mau ke daerah pacet lagi. Tadi mau ke Jalibar tapi nggak tahu. Lihat aja ntar Oke, lanjut. Ini kemarin habis di-repaint lagi motor. Repaint sendiri sih kemarin Cuma nge-repaint segitiga sama Bottom USD nya Diganti warna Kan awalnya biru Apa Atas bawah biru semua kan Nah kemarin di-repaint Yang triple clamp nya nih Dikasih hitam Warna hitam Sama bottom USD nya di silver Biar Kayaknya emang lebih cakep Kalau silver sih bawahnya. nya sama Triple klaimnya sebenarnya, kalau silver juga cakep. Jadi, gimana ya? Karena si batang USD-nya silver, kalau triple klaimnya juga silver, itu nanti warnanya tuh kayak eh bukan ini sih. Maksudnya, jadi ke, apa, kelihatannya tuh kayak kekar gitu, kayak gede. Cuma kemarin di aja lah, soalnya kalau yang triple klaim standar ini apa kan bahannya cor-coran. Jadi permukaannya kayak ya enggak rata gitu. Sebenarnya mau bawa ke tukang cat lagi cuma jauh malas bolak-baliknya. Jadi ya udah kemarin ah coba-coba repaint sendiri. Beli apa cat semprot samurai sama pokoknya kemarin tuh habis berapa kaleng ya? Satu-satu kaleng pokoknya. Jadi kemarin tuh catnya ngejar jam tayang, ceritanya pokoknya harus jadi sehari, malamnya di Foxy, paginya di, cem, di semprot. Beres-beres kemarin sore, jam 5-beres, udah kering semua, udah kering keras maksudnya udah aman, Ya udah akhirnya malamnya dipasang, dirakit. Jadi itu cuma ini aja yang dicet sih, satu, dua, triple flame sama bottom usd itu warna silver banyak yang nanya Bang diapain lagi motornya kan dipasang story di IG kan enggak diapapain <laughs> cuma ya iseng aja gitu gabut pengen ngeri lagi warna hitam lampu merahnya lama Cok nanti lanjut di sana lagi udah mau panas lama Diputar jauh, lewat sana, anjir lewat jalur. panas ya? lo, sini, sini lo. Tadi sama rombongan supermoto aku. fiction kalau? Ak, kita kirain tadi? hahaha eh? Anjay! Ah, kita masuk bersama tuh. Arul, coy. Are bersama Tadi Dari rombongan super motor enggak dari mana. Nah, ya. Arul pertama. Arul Peter Payne. <laughs> saya Arul. Arul langsung. Maju bersama Arul Noah dan Arul langsung. <laughs> Arul langsung. Arul langsung. Katanya ada yang ada yang habis crash, Cuk. Ya, Siapa ini? Motor ini tak pakai, Coy oh, ini. Anjir ini motor jajan nih bang ini, ini cu. sama stangnya kak ben. motor jajan. ini mah tanda-tanda mau glowing berarti iya udah dipesenin uh, berarti kalau crash ciri-ciri mau glowing motornya jadi buat yang mau glowing motornya crash dulu crash harus dulu. glowing harus. tapi geramnya sana, gitu. cu duramnya pada kesana Ini ada berempat, katanya mau ke Trawas, tapi enggak tahu ke mana. Ngomong apa ya? Bingung anjir, "Kok tiba-tiba kayak otak tiba-tiba kosong gitu?" Ngeblank, enggak tahu mau mikir apa. <laughs> Bila mantan ajak, Anda balikan nah dan, dan, dan, dan, dan. itu kok bocor mbak bingung motor baru dicuci kotor lagi aduh sayang 20.000 sejuk di sini aja. kayak Canger 11 12 katanya sih kalau terabas di sini terawas tapi nggak tahu daerah mana sempatnya anjir. Baru nemu. Naik atau febugan. Ini pasti dibilang dikatain bis parang ngabers, ngabers ngabers lewat. Gak tahu coba orang-orang itu kalau ngelihat apa ya. Kayak misalnya ngelihat bis Instagramnya orang atau enggak TikTok kayak gitu ngelihat isinya tuh ada motor-motor kayak gitu foto motor atau video motor pasti langsung dipanggil ngabers aja langsung dikatain ngabers sih dasar ngabers emang dasar ngabers gitu aja. emang kenapa sih kalau ngabers masalahnya di mana coba apa mungkin mereka ada dendam pribadi sama yang namanya ngabers mungkin pernah disakitin atau dikecewain atau digosting mungkin Ditinggalin, diselingkuhin mungkin nggak tahu makanya dendam sama ngabur pernah soalnya kan komen di video orang kan komen komen komen terus ada banyak cewek yang ngebalas komennya pada ngatain dasar ngabur ngabur mungkin karena ngelihat foto profil pakai motor coba pakai helm aja dikatain ngabur Emang kenapa kalau ngabersan sih? Mungkin dipikir mereka tuh anak motor tuh sih main motor sama dengan ngabers. Bapak kau ngabersan sih. Guys <laughs> pada oh ini jalurnya terawas. Kirain terawas deh yang daerah, yang apa yang di sana pertigaan? tempat ngopinya tuh kayak gini ini kalau di Bandung tuh kayak ini mirip-mirip apa sih namanya Subang Subang Iya eh, Subang bener-bener Subang Iya Subang kalau kesalah modelnya kayak gini tuh lembang juga bagus aja pemandangannya Aing hingga kemarin-kemarin gitu ke sini? hutan ya kan? Wih, jembatannya mirip jembatan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Jalannya sempit dua ZX25 Lebih sempit dari Cangar kayaknya jalannya Rame, emang bener hari minggu ini paling ramai. Kalau minggu-minggu kemarin sepi aja Trawas, oh baru tahu ini yang namanya Trawas Baru sekali anjir Kesana, Pak. Turun lagi, turun turun turun turun tadi salah cowok langsung, langsung ini terlalu muter tadi seharusnya itu lah yang sama, ternyata yang ngawur ternyata yang sama ini ya, mau bambing gondong lah balik lagi, bisa enggak? enggak bisa lurus harusnya bisa lurus yo. Boy. di sana. Untung bisa balik lagi, cu. oh iya oh, ya. ya, ya. ya, tadi. Nah, tadi, tadi. aku papasan sama Wer, masih baru, cu. Orang sidoarjo. masih baru, baru <laughs> Siapa, cow? Kemana ini Pulang. ada kilo Salah Bromo? Bromo? Apa sih namanya bendungan? Seluruh apa seluruh Jojo bendungan ngantang. apa sih? Bukannya tanggul tetem temangku ajing tawangmangu <laughs> Oh, tawang mangu. ini. Ini eh. mama tawang mangu di berhentiin dianu. Hah, di tawang manggung ya? Kenal Oh, Aduh, Anu Aduh, gak kok Anu Aduh, gak usah ikut. Aduh, gak usah ikut. Emang, Ayo. Lembang, ayo hey. Enak cuk kampas ninja. Hah? Enak kampas ninja. Oh, iya, bawahnya tenaganya keluarnya spontan, Cuk. Mas duluan ya? Yo, Makasih ya, Mas. nggak ah, berani anjing penakut sama dengan anjing juga nggak berani <laughs> padahal tinggal bilang mbak boleh kenalan gitu doang anjing tapi nggak berani ngobrol orangnya gugup anjing <laughs> <laughs> aku dapat nomornya dapat nomornya Untuk sini tuh sepi, kayak nggak ada kehidupan. Aja. Sekarang udah mulai ramai lagi. Di belakang, pada di belakang. sejuknya mati anjing. perasaan tadi bisa ngelakson kok tiba-tiba nggak -tiba ada suaranya? Hei, kamu kenapa, hei? Hei, hei. Tuh, gak nyala cok klaksonnya. Tadi ada padahal baru beberapa jam yang lalu hujan, anjir aing baru cuci motor, cok. hujannya sampai bawa to. Klaksonku hilang anjir. Hilang klakson? gak bisa. nggak tahu kenapa padahal tadi bisa cok kayaknya siarga sepuluh 10000 Iya itu aja tahu sama yang goreng cilap guys yang lapar anjir Jadi? Because salah, da da, da, da, da, da, da. Ngantok, anjir. Tadi tidur. Cuma bentar dong tidurnya. Tunggu apa mas? Nunggu apa? Nunggu sampai ya oh. Wih balik Takut kemalaman lagi anjir Mana Mas? Yo, Hah? Ke oh. oke. Okay. Kemana Mas? Mau pulang Pulang. Kalau itu kalau kejalanan, bang. Oh ya siap. Bang, yo, Aku siap danya, Mas. <laughs> yo, toh, oh, bang, Lah. Siap, bang. Bang mau kemana, bang? Mau kemana? Oh mau pulang yo, wes hati-hati bang, baik, baik, baik. ya, eh, eh, eh, eh, seperti biasa tadi tidur anjir, tidur di kursi, neliaran ini, Banyak Motor-motor balap di sini oke, okay, mungkin cukup sampai di sini aja videonya jalan-jalan nggak -jalan jelasnya <tid> kita mau balikin next konten apalagi ditunggu aja nanti Oke okay. see you next video